Hai teman-teman, aku membuat kreasi mini indomie burger Bahan-bahannya ada telur, indomie spesial ayam, daging burger, keju, lettuce, juga tomat Lalu aku akan memasak indominya hingga matang Aku campurkan dengan telur, bumbu indomie, lalu kita aduk dengan rata Kita panaskan teflon dan kita masak Indominya, guys. Tidak lupa aku tambahkan telur juga dagingnya. Setelah matang, tinggal kita sajikan deh. Tidak lupa saus barbecue dan saus tomatnya. Nah, ini dia hasilnya kreasi mini Indomie Burger buatanku. Gampang kan? Kalian juga bisa mencoba di rumah ya. Selamat mencoba!